Pembetulan yang besar macam ini kena keluar ke tidak? Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda lagi teori-teori untuk belanja macam mana untuk carikan IP kalau nampak penjatuhan yang besar macam begini satu hari dia jatuh lebih kurang dalam 6.9% Ok, so untuk dekat sini saya bagi tahu sama anda ini adalah satu institusi punya cara untuk mencucikan pelabur keluar daripada saham ini sebab dia nak beli lagi lendah punya kos ok, so dekat sini aku nak beritahu sama anda adalah ini penjatuhannya adalah makin sehat. Kenapa dia? Okey, so dekat sini. Sentiasa masa kita kalau nak buatkan pelaburan, kita kena pandai untuk carikan support line. Okey, so support line kalau untuk untuk perbetulannya, eh, dekat sini, saya boleh cakap lah. Masih sehat untuk dipegang. Sebab kenapa? Nanti dia akan menjadikan satu kenaikan yang amat tinggi dia. Okey, so nampak tak? Eh, Dekat sini suaranya kecil pula. Okay, so inilah caranya. So, kalau pembetulan yang dekat sini, saya boleh cakap lah makin sehat. So, dengan sekarang, saya kena beritahu sama anda, ini sepatutnya kita panggil ini sebagai Durish Engulfing Sand Drift. Ini adalah cara-cara untuk pelabur saham Ha, biasa dicuci keluar sebab nampak bullish reach engulfing sahaja tapi yang untuk seterusnya dan dekat sini sentiasa kena carikan satu support lain yang sangat penting kalau ini pen betulannya tak ada pecah sokongan dia ya yeah, ini masih sehat dipegang so sahamnya biasa akan naik lagi semula ok so ini adalah cara-cara untuk penaikan ok so kalau contohnya you terperasan untuk carikan satu counter yang jatuh besar juga tapi dia kalau pecah, haa pecah secara, secara lambat cepat-cepat juga oh macam inilah Okey, so contohnya dekat sini eh ini pun keluar satu candle yang hit merah Okey, so dekat sini kita nampak saham macam ini eh satu hari dia jatuh besar pula Kenapa? Dekat sini, walaupun dia tak ada pecah sokongan, tapi dia jatuh lagi semula. Okey, so untuk sekarang, akan kita tahu sama anda macam mana untuk tengokkan trend yang besar dulu sebelum kita ambil tindakannya. Okey, so dekat sini, saya sepatutnya kena, the zone sini adalah Dow Trending. Okey so kalau tengok dekat doubt trending maksudnya ini masih tidak sehat ya. So jangan bagi masuk kalau you nampak dekat sini oh kalau macam ini Okey sebab kenapa ini naik satu hari I boleh cakap lah ini bukan simptom untuk masuk kita punya pasaran sebab ini bukan IP yang sesuai. Okey so ini adalah untuk kita macam mana untuk pergi belabuh ikut Trend dia, ok, so dekat sini pun sama juga, eh, eh, satu candle merah besar, tapi dekat sini pun sama, dia tak ada pecah satu pola yang sebelumnya, so dia akan naik lagi semula, ok, so tapi kalau untuk dekat sini, ya eh, nampak tak dia dekat sini, so pecah dekat sini, dia, dia kena keluar So, kena elakkan daripada risiko dulu. Sementara jenang pergi pegangkan kaunter yang berisiko. So, untuk belajar yang lebih lanjut, dipersiakan awak boleh berikan buku dekat bawah sekarang. Eh? Beri buku dekat bawah. Ini adalah nota-nota yang saya untuk buatkan sebelum ini. Ha, adalah 48 yang muka surat. Ini adalah technical analysis untuk semua permula. Okay, so, dekat sini ada ajar sama anda macam mana untuk pergi baca cat, baca candle. Ini yang bermacam-macamnya. ya. Okay, so, ini adalah 48 muka 46 ke surat so harap boleh membantukan anda sentiasa maju dalam pelaburan pusat Malaysia so kita punya video hari ini sampai sini saja dipersilakan untuk double click video ini untuk ini untuk like dengan followkan saya setiap kali saya akan berkongsikan sama anda cara-cara lagi pelaburan saham dalam pusat Malaysia so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya terima kasih